belajar tentang belajar reading ya, bacaan ya. Nah, topik kita hari ini Adik-adik itu adalah tentang teeth. Apa itu teeth? What is what are teeth? Apa itu teeth? Adik-adik halo, bisa dengar suara Mas Bakti enggak? Halo? bisa Mister. bisa ya oke kita ngomongin tips nih tulisannya kayak gini t e e t h artinya apa gigi banget. ya gigi artinya gigi ya ada adik ya sanza sama Rafid, artinya uh, gigi nah kita coba hari ini belajar baca ya baca reading sama nanti kita akan ada ada latihan sebentar singkat aja nggak lama-lama karena uh, puasa ya nanti kelasnya sampai sampai besok. Nah, habis besok, setelah besok kita libur dulu, karena ya kalian kan Lebaran ya. Nanti libur Lebaran dulu, setelah libur nanti setelah Lebaran nanti kita mulai lagi, Tuh, ya. Oke, pertama nih adik-adik ya, kita mulai dari sini dulu ya. Kita baca dulu. Did you know? Artinya apa? Tahukah? Tahukah kamu? Tuh, ya. Did you know? People clean their teeth with wood and animal hair before William Addis invented the first toothbrush in 1780. Artinya apa? People People artinya apa? Orang orang-orang gitu ya atau orang banyak. Clean Bersih oh. membersihkan ya. Ini kan kata kerja ya, berarti member membersihkan orang-orang membersihkan their teeth, artinya apa? gigi, gigi. gigi mereka bagus, gigi. ya gigi mereka orang-orang membersihkan gigi mereka with wood and animal hair artinya apa? dengan dengan wood and animal hair apa itu tuh? coba Wood and animal hair. Sayu dan Sayu rambut dan... hewan. Bukan rambut ya, tapi bulu bulu hmm. hewan. Bukan rambut aja. Kalau rambut kan di kepala toh. Kalau hewan tuh namanya apa? Yang di kakinya, yang di yang di badannya itu namanya bulu atau rambut. Bulu. bulu. Kalau rambut itu biasanya di kepala, gitu ya. Bilangnya bulu. With wood and animal hair. Dengan kayu dan bulu he hewan. Before, ya, sebelum, William Addis. Nah, William Addis ini nama ya. Ada William Addis. Ini kan du, apa didaului dengan huruf besar. Berarti dia nama ya. William Addis invented the first toothbrush in 7080. Sebelum, before itu artinya sebelumnya. William Addis ya, invented, artinya apa? Invented, ada yang tahu nggak, Adek? Invented, mana? Mene, menemukan atau menciptakan. Ya, invented, the first toothbrush in 1780. The first toothbrush, apa itu? Pertama kali. Ya. Pertamanya di belakang, uh, Sanja, Toothbrush pertama kali. Gitu. Toothbrush-nya apa artinya? Sikat gigi. Nah, sikat gigi yang pertama di tahun 1780. Bacanya gimana? Coba, Sanja yuk. Bacanya gimana ini? Pakai bahasa Inggris, bisa? Iya, bahasa Inggris. <laughs> di, dipecah jadi eh. dua, ya. Sanja ya. Dipecah jadi dua. Bukan 1.780 tidak? Seventeen, eighteen. Eighty apa? Eighteen? Years. Ekti. Ya ini tadi 17 nya sudah benar. 80 nya bahasa Inggrisnya gimana? Ekti atau eighteen? Ektin. Eighteen berarti sebelasan. X eighty. Gak pakai n ya. Kalau eight kalau sebelas dua belas pakai apa 7 tiga belas sampai sembilan itu pakai berarti ter, ter -ti ter tin berarti terti atau tertin kalau kalau pengen bilang 13, terti atau tertin terti tertin ketuker saja ya. yang pakai tin itu artinya belasan ya. kalau t itu puluh puluhan ya, coba berarti nih kalau Mas Bati pengen bilang lima uh, belas bahasa Inggrisnya bagaimana? Fifteen, nah, fifteen bukan fifty. Nah, sunset tadi agak ketukar ya. Jadi ini bacanya seventeen eighty. Nah, dipecah ya kalau tahun ya bacanya ya seventeen eighty. Jadi tidak tidak one thousand seven hundred eighty. Itu enggak perlu karena ini bukan, bukan nominal. Kalau nominal yang angka biasa disebutnya kayak gitu karena tahun boleh di boleh disingkat seventeen, eight, eighty. Ya, oke. Nah, coba uh, Rafi diturunkan ya bacanya gimana? Seventeen eighty. Eighty bukan eight, eighty. Eighty. Nah, kayak bahasa Belanda, acting gitu, enggak, ya. eighteen. sorry ya, eighty. Nah. Ini teman-teman ya, adik ada ya. People clean their teeth with wood and animal hair before William Addis invented the first toothbrush in 1780 Orang-orang dulu itu membersihkannya itu pakai kayu atau bulu bulu apa? Bulu hewan. Nah, bulu hewan sebelum William Addis invented the first toothbrush. Nah, kalau ada pertanyaan gini nih bahasa Indonesia, siapa yang menciptakan sikat gigi? Berarti jawabannya siapa? Berarti jawabannya William, bagaimana? William Atis. Oke okay, bagus. William Atis itu nama penemu sikat sikat gigi. Terus kalau gini, uh, uh, sikat gigi ditemukan tahun berapa? Jawabannya berapa? Jawabannya gimana? Seventeen eighty. Nah seventeen 80, gitu ya, jadi kalau nanti kalian baca soal kayak gitu, jadi diperhatikan tahun, siapanya sama apanya yang diciptakan. Gitu ya, Oke, lanjut ya, adik-adik. Ya, nah di sini ada beberapa gambar, nanti kalian cocokkan ya. Nanti kalian cocokkan. Oke, kita mulai bareng-bareng dulu ya, yang dentist dulu ya, yang ini ya. Oke, nanti kita sesuaikan gambarnya di sini ya. Oke, our dentist, adik-adik. Dentist itu artinya apa? ada yang tahu enggak? dentist. What is dentist? Dokter gigi. Nah, dentist itu dokter, dokter gigi. Kalau dokter biasa disebutnya apa? Dok, dokter nah, gitu aja. Ya. Kalau dentist itu dokter gigi ya. We start, uh, oke, okay. mbak mbak nak saya mit ya, suaranya masuk. Lanjut ya. We start. Okay, we start going to our dentist when we are very young. Sampai sini aja dulu ya, coba. We start going to our dentist when we are very young. Artinya bagaimana? Kita start apa? Ada Start itu artinya apa adik-adik? Jangan takut, santai aja. Salah nggak? Yeah. Mulai, bagus. Kita mulai, going to, per, pergi, pergi, atau apa, pergi ke dokter gitu ya. Pergi ke dokter gigi maksudnya, our dentist, when we are very young. Artinya apa? Saat, saat, kita, kita, kita very young, are very young. Yang itu artinya apa? Muda. Berarti, when we are very young artinya apa? Sangat muda. Nah, saat kita masih muda atau sangat muda. Gitu boleh ya. Oke, adik-adik ya. Perhatikan ya. Uh, when, ya, itu kalau kalimatannya artinya apa? Ka? Kapan. Ya, kalau when itu kalau kalimatannya artinya ka? Kapan. Tapi kalau bukan kalimatannya, di sini, di tengah-tengah, itu artinya apa? Ketika ketika atau saat boleh, jadi boleh saat, boleh ketika sama aja, saat sama ketika itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut sinonim persamaan kata oke, kita mulai pergi ke apa ke dokter gigi ketika kita masih sangat muda because, karena dentists help us look after our teeth coba, dentists Help us, dentist, apa? Help itu artinya apa? Menolong. Bagus, menolong as. Menolong apa? As, menolong siapa ini? As itu siapa? Kita. Nah, menolong kita, dentist help us. Look after our teach Adek-adek, kalau ada look after itu artinya merawat ya. Coba diingat baik-baik ya Look after artinya apa? Merawat Merawat, berarti kalau ada kalimat gini bagaimana? I look after my uh, mother, artinya apa? Saya merawat ibu saya Bagus ya Look after itu artinya merah merawat. Jadi kalau ada kalimat gini, I look after my mother dan sebagainya, itu artinya merah merawat. Tapi kalau cuma look, ya adik-adik, kalau cuma look itu artinya apa? Meli, melihat. Ya. I look at you artinya apa? Saya melihat, kak? melihat kamu, gitu ya. Jadi beda ya. Nah ini nanti kalau kalian sudah besar nanti Mas Bakti ajarkan, ya. Yang jelas, look after itu artinya apa? Merah, merawat. Tapi kalau cuma look, artinya meli, melihat. Nanti, nanti deh. Kalau sudah ini sudah bukunya sudah tamat, nanti Mas Bakti ajarkan ini, yang dasar aja supaya kalian juga bisa, gitu ya. Namanya. Nah itu kalau dalam bahasa Inggris fasal fasal jadi kata kerja yang ditambah tambah partik tambah partikel kemudian maknanya berubah. Menjaga gigi kita. Healthy teeth, ya, healthy teeth. help us eat. Speak clearly and look good. Artinya apa? Gigi yang se gigi yang sehat, bagus. Help us membantu kita. Atau menolong kita juga boleh. Membantu menolong sama aja ya. Bukan. Makan. Apa? Makan, bagus. Berbicara. berbicara Dan clearly itu dengan. Dan tentu saja clearly look good. Artinya apa? Terlihat. Ba baik. Baik atau bagus? Kalau gigi itu baik atau bagus? Baik baik bagus. bagus bagus kalau gigi itu terlihat bagus ya kalau konteks ini artinya bagus bercocoknya jadi maksudnya gigi yang sehat membantu kita makan ya berbicara dan tentu saja terlihat ba bagus ya, kayak gitu ya look itu juga artinya terlihat nanti kalau kalau tubuhnya sudah selesai kita belajar versafop ya nggak apa-apa join aja pokoknya nggak uh, usah bosen nanti materinya beda-beda Oke, adik-adik begini ya. Nah, our dentist berarti gambarnya yang mana nih? A, B, C, or D. Silahkan. Ada yang bisa enggak? A. A, B, C, or D? D. D. Bagus ya. Yang maksud dentist itu apa artinya? Dokter? Gigi. Dokter gigi. Jawabannya adalah yang? yang D, gitu ya. nah ini Didi sudah ada ya, jadi pas ya, nah kita mulai ini dulu ya, kita mulai, eh, tadi Denti sudah, sekarang kita mulai ini ya, satu-satu ya, nanti kan tadi yang ini kan kita kerjain bareng-bareng, nah sekarang ini satu-satu ya, oke, okay, eh, tadi eh, ini, sekarang Rafid dulu deh, Silakan Rafit yuk, our mid tips. Ya, coba dibaca yuk, Rafid, silahkan, Semuanya, oh, istilahnya, semuanya dari sampai sini, loh, dari sampai sini, dari mana, dari judulnya ya? Jadi, "Our Big Date" ini ya, sampai-sampai sini, nah, sampai sini satu paragraf, uh, satu ini ya, sampai sini ya, Jadi our, ini satu, satu paragraf ini ya, dua kalimat itu ya, coba yuk, "Our Milk Date". Oke, okay. we get. 20. we get 20 milk tea when we are with wind six moon and three years old okay, terus? Agus. then we lost this and get a permanent set of about board. Terus third. third Itu gimana, Miss? 32 bahasa Inggrisnya bagaimana? Third. 30 tuh bahasa Inggrisnya bagaimana? 30 Oke, terus kalau ini bagaimana? Dua terus yang bisnya apa? Tu berarti bagaimana? 32 Ayo enggak usah takut, sampai aja. Salah juga nggak usah kok. Nah, 32 Nah tertitu berarti kalau 35 bagaimana? 35 Nah terus kalau 45 puluh 45. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu sudah benar, Rafid. Ya. Jadi kayak gitu, bilangnya 35. Gitu. 30 itu bahasa Inggrisnya apa? Ter 30. Berarti 35. 32. Kayak gitu ya. Oke. Oke, sekarang coba diterjemahkan ini ya, Rafid ya. Teman-temannya nanti boleh bantu ya. Nanti sambil ini. Nanti kita kerjain bareng-bareng. Oke. Our meeting. Nah, kita, Mas Bakti bantu judulnya ya our teeth. Kira-kira rapid. Yang dimaksud milk teeth itu apa? Gigi susu. Nah, gigi susu, ya. Jadi ada gigi permanen, ada gigi susu. Nah, coba dibaca ya. Yuk. We get, sampai sini dulu. Kira-kira apa nih? Sampai sini. Sampai sini dulu ya. Sampai sini. Coba kita, artinya bagaimana? We get, kita mendapatkan. Bagus. Gigi susu. Eh, 20 gigi 20, susu. Lanjut. Ketika. Ketika. Kita. Kita. Between. Di bawah. Between bukan di bawah. Itu behind. Between itu artinya di antara. Atau sekitar juga boleh. Ya, kalau di sini artinya sekitar. Between six months. Artinya apa? Di sekitar. Enam bulan dan tiga okay. tahun, oke okay. ya. Di antara, di antara, boleh di antara enam bulan dan tiga tiga tahun. Coba lagi dibaca, yuk! Diterjemahkan lagi: bahasa Indonesia-nya aja, kita mendapat, kita mendapat dua gigi susu, hmm. eh, ketika. Ya, ketika kita. Di antara, di antara 6 bulan dan tiga tahun. Usia. Ada usianya. Usia 6 bulan. Usia 6 bulan dan, dan 3, 3 tahun. tahun. Jadi kalau kalian dulu waktu kecil ya. Usia 6 bulan sampai dengan tiga tahun. Itu gigi kalian masih gigi gigi susu. Jadi belum permanen. Ya. Jadi ya tadi cuma 20 aja. Jumlahnya nggak bisa lebih. ya Terus. Dan. Jadi bagus, dan lalu? Lalu kita lose menggir. this teeth sampai sini aja deh, sampai sini aja, sampai titi ini. Lose. Menghilangkan gigi kita. Bukan menghilangkan, kehilangan lebih tepatnya ya. Kita kehilangan this teeth. Kita, kita, kita Kehilangan gigi-gigi. This itu artinya apa? I In. ini this itu artinya ini. Oke, Mas tapi jelaskan ya, Adik-adik ya. Adik-adik, kalau bendanya itu lebih dari satu, ya, itu pakainya bukan this yang itu ya. Mas tapi jelaskan dulu ya. Bahasa Inggrisnya ini apa? Ini bahasa Inggrisnya apa? This ya. Kalau itu apa? Itu bahasa Inggrisnya apa? That. that bagus enggak. Nah, ada this, ada that. Ya, ada this, ada that. Perhatikan ya. Kalau this sama that dua ini itu hanya untuk benda yang singgung singular. Singular itu apa? Artinya tung tunggal. Jadi, kalau bendanya tunggal itu pakainya ini. Contoh ya. Ada bedanya ini apa ya? Adik-adik ya, coba Phone sama phones, bedanya apa? Kalaupun cuma satu, kalau hanya. ada ada lebih dari Sari. dari satu, entah berapa jumlahnya yang jelas lebih dari lebih dari satu, bisa dua, bisa lebih, gitu ya. Nah, adek-adek berarti kalau cuma phone-nya satu, pakainya this phone atau that that phone, gitu ya. Jadi pakainya ini ya. Kalau kalau kalian cuma hp -nya satu, pakainya this that. Yang ini ya. Sudah sudah jelas ya. Nah, sekarang ada adek-adek yang modelnya seperti ini. Nah, ini variasinya ya. Yaitu pakainya bukan this tapi this. Coba, ini adek-adek itu ngomongnya agak senyum ya, agak senyum. This Coba agak panjang dikit, ya. Sekitar satu setengah harokat loh ya. this coba kan bareng-bareng, yuk. This. This. nah kalau ini, uh -huh. kalau ini singkat, ya. Dis, itu aja. Coba ini yuk. ya. This. this Nah, kalau uh -huh. yang ini agak panjang. this Dis. ini, nah, gitu ya. Ada this sama... This, nah this, ini this, ini this, kalau ini those, nah, ada this, ada those, nah adik-adik ya, perhatikan, kalau yang ini tadi untuk singgung singular, jadi kalau bendanya itu satu, kalau ini adik-adik phones, berarti pakainya this atau this, this, this bagus, jadi kalau HP ini HP-nya ada lebih satu bilangnya This, nah, pakai yang ini. Kalau gini, kalau misalkan gini ya, adik adik ya. Misalkan gini, kira-kira nih, kalau pakainya ini, HP apa laptop laptop itu itu. Kira-kira kalau yang ini, pakainya dead atau dos? Dos. Dos, bagus. bagus. Tapi kalau yang ini, dead. Artinya apa? Dead Laptop artinya apa? Laptop itu. Laptop itu. Kalau yang ini, those laptop laptops, itu. artinya apa? Laptop itu ada banyak. Eh, ya, ada, ada banyaknya nggak perlu disebutkan. Enggak perlu disebutkan, kan? Ya kan? Nggak perlu disebutkan. Laptop itu ada banyak. Nggak perlu. Laptop, laptop, itu. laptop i, itu. itu. Laptopnya diulang dua kali kalau bahasa Indonesia. Laptop, laptop, i, itu. Laptop-laptop ya, itu, gitu ya. Nah ini adik-adik ya. Jadi kalau lebih dari satu, maka pakainya ini, itu namanya plural, ya. Kemudian ya, adik-adik ya. Nah ini kan dia bentuknya adalah regu regular. Artinya kalau dia menjadi plural, tinggal ditambahin apa, s. Ada adik-adik yang nggak perlu pakai s. Bentuknya itu berubah. Jadi walaupun dia jamak, berubah jadi jamak, gitu ya. Jadi jadi plural, tapi tidak pakai S. Contohnya ya, ada kata, bacanya apa ini? Child. Child. Artinya apa, Sanza? Child? Anak. Anak kecil, kecil. ya. Child. Ya. Kalau anak kecilnya ada sat, lebih dari satu? Child. Bukan, child. Tapi, yes. child. Bukan, itu beda, itu sinonim. Child. Children. Children. Bukan children ya, tapi chill, children. children. Makanya tadi kalau Sanja atau teman-teman yang lain bilang, children itu salah. Karena ini masuknya irregular. Jadi belakangnya itu tidak ketambahan S walaupun plural. Tapi bentuknya beda. Jadi yang lain. Jadi chill, children. Nah, child berubah menjadi chill, children. Kalau misalkan anak ini, bahasa Inggrisnya bagaimana? Anak ini, yang yang tunggal. Anak ini, yang pakai ini. This child. Nah, this child. Bagus, Sanja. Tapi kalau anak itu, pakainya ini. Anak those, itu. Children. Children. Children. Bagus. Kenapa pakai dos? Karena anaknya lebih dari sa, satu. Berarti kalau bahasa Indonesia mungkin anak-anak itu anak-anak itu gitu ya. Those children ya. Oke. Okay. Nah, ada lagi selain child ada lagi ya, Adik-adik. Nah, ini silakan dini di ya, silakan dicatat kalau memang ini penting. ini regular ya. Yang ini regular artinya itu belakangnya kalau dia menjadi plural tinggal ditambahin S. Nah, kalau yang ini itu irregular, irregular artinya enggak teratur, bentuknya itu aneh gitu loh. Jadi enggak ngikut aturan aturannya itu harusnya ketambahan ketambahan s tapi dia nggak ngikut nggak ngikut aturan makanya disebut irregular jadi cil children nah tikus bahasa inggrisnya apa mouse mouse bagus nah kalau tikusnya ada banyak apa bahasa inggrisnya Kalau mousek kira-kira boleh nggak? Mousek gitu, nggak boleh karena ini masuknya irregular. Ade-ade. Kalau tikusnya ada satu mouse, tapi kalau lebih dari satu bukan bukan tuh mousek tapi bilangnya bagaimana? Mice. Coba tirukan mas Berpi. Mice. Ya, artinya apa? T Tikus juga tapi tikusnya sudah sudah banyak. Mice. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ya ade -ade ya. Coba perhatikan ini ya. Ada gigi. Tadi ada kata teeth. Ini tadi pakainya apa? Dos atau this? This teeth kayak gini kan tadi? Ya enggak? Tadi kayak hey. gini enggak? Nah, berarti ini sudah ja jamak. Nah, kira-kira kalau giginya cuma satu, bahasa Inggrisnya apa? Kalau cuma satu, to. ini kan berarti giginya lebih dari satu, kan? Berarti kalau cuma satu, to apa? Tooth. Tooth, bagus. sanja. saja. Toot, ya, berarti kalau sakit gigi itu, edge atau tip edge? Tooth edge atau sudah edge? Kemarin sudah ya? Tooth edge. Atau teeth edge Yang bener yang mana? Sakit gigi itu tooth edge atau tip edge? Yang bener yang mana Adik-adik? Tooth edge. Tooth edge bagus. Kalau tip edge berarti gigi yang sakit itu lebih dari lebih dari satu gitu ya. Kayak itu ya. Kalau kalian apa giginya itu ada, ada lima gigi sakit semua, gitu ya. Itu berarti bilangnya titik, tapi kalau cuma satu, berarti bilangnya tooth tut edge. Nah, ini ya, adik-adik, ya. Ingat, kalau yang ini, walaupun dia plural, walaupun dia jamak, tapi tidak pakai, tidak pakai S Nah, berarti tetap pakainya yang ini, yang ini, distus ini, ya. Tapi kalau dia sing, apa, singular yang ini, yang kiri, bukan yang kanan itu pakainya this atau atau there. Nah, coba kalian silakan ini ya mas bagikan waktu beberapa menit dua menit aja e, coba ini atau untuk mengingat ini ya atau kalian boleh catat nggak apa apa kalau difoto juga enggak apa apa silakan yuk nah ini ya oke mas bagikan waktu satu menit ya atau pengen agak lama nggak dua menit ya dua menit ya silakan kalau mau difoto boleh dicatat boleh oke. Kalau nanya juga boleh ya, silakan kalau pengen nanya. Yang jelas, yang dimaksud Mas Bakti masuk reguler itu belakangnya kalau menjadi plural atau jamak itu ditambah ditambah s. Tapi kalau yang ini, walaupun dia plural tapi nggak pakai s, tapi bentuknya beru berubah. Nah ini jumlahnya sedikit, jadi adik-adik kalau pengen ngapalin yang irregular. Nah, child jadi children, mouse jadi mouse. Cari kemudian ada lagi apa ya, Mas Bapito lupa. Ada yang tahu nggak yang lain, selain ini? Apa ya? Ada food, food itu bahasa Inggrisnya apa? Artinya? Makan eh, bukan. Pakai T loh. <laughs> Kalau makan pakai D ya. Ini pakai T. Apa? food Apa itu adik-adik? Artinya? Kaki. Kaki, bagus. Berarti kalau kakinya lebih dari satu apa? Kalau dua-duanya. Kalau kanan sama kiri bilangnya apa? Ada nggak? foods Gitu ada nggak? Nggak ada. Adanya? Fit. Nah ini. Nah ini adik-adik. Ini yang di luar. Di luar kewajaran. ya nah, Silahkan nanti kalian cari contoh lain ya. Uh, coba ayo, ini di ini ya. Silakan kalau ada tanya, tapi Mas Bagi kasih waktu dua menit. Silakan dicatat. Uh, nanti besok kita lanjutkan yang ini ya. Coba kalian uh, ini aja catat. Silakan foto juga boleh. Mas Bagi kasih waktu dua menit ya. Mas Bagi tinggal sebentar. Oke, lanjut ya, ade-ade ya. Oke, lanjut ya. Nanti kita sambung lagi besok terkait ini ya. Oke, lanjut lagi ya. Biar selesai. Tapi dulu ya, nanti gantian ya. habis itu Sanza sama sama ini, sama Didi. Bentar ya, mas Bagi share screen lagi ya. Agak macet. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan belum? Sudah ya. Sudah ya. Oke, kita balik sini ya. rapid ya. Rafid dulu ya. dan we lose this state ya. Dan kita kehilangan gigi-gigi ini Jadi gigi yang tadi masuk dimaksud gigi-gigi ini tuh gigi apa? Gigi susu. Nah, gigi susu, gigi susunya itu tanggal gitu ya. Jadi lose itu boleh dibilang tanggal. Jadi kita gigi-gigi uh, mereka uh, yang tadi itu tanggal dan coba get a permanent set of about 32 teeth kira-kira apa nih mendapatkan an, suatu permanen set itu artinya ini ya uh, kesatuan. Jadi sesuatu yang per permanen atau uh, gigi yang permanen ya, gigi yang permanen jumlahnya sekitar 32 gigi gigi dua puluh tiga puluh gigi gigi nah, makanya adek adek kalau kalian giginya belum tanggal ya gigi susu kalian belum tanggal kemungkinan selama nanti kali, kalian sampai smp atau bahkan sampai ini uh, apa sampai sampai smp atau ada beberapa orang yang sampai sampai sma itu masih perlu cabut cabut gigi karena gigi kalian itu masih belum belum tanggal nah, gigi susu itu nanti akan tanggal ya ada yang sudah biasanya kalau sudah anak 6 SD itu sudah tanggal semua tapi ada beberapa yang belum belum tanggal oke begini ya adik-adik ya berarti ingat artinya milk teeth itu artinya apa gigi susu gigi susu gitu ya sama seperti bahasa Indonesia ya milk itu kalau bahasa Indonesia artinya apa susu susu berarti mirip ya jadi nggak perlu bingung nah kira-kira Rafid E B or C A B atau C yang mana gigi susu itu yang mana A huh? are you sure gigi susu tuh bentuknya kayak gimana sih Rafid masih ini nggak punya oh, ini? susu gigi susu tuh kayak gimana? Rafid tahu nggak gigi susu tuh apa? Tahu kan ya? Tahu. Tahu. Berarti uh, ini nggak bentuknya itu kecil dan tidak besar. Kalau ini gigi orang dewa, gigi orang dewasa, yang gigi susu tuh kayak gimana? Gigi yang masih kecil tuh loh, yang anak kecil B. tuh loh. Berarti yang mana? B. B. Good. B ya atau B ya? Yang ini ya. Oke lanjut ya. Oke sekarang Sanja sama Rafid ya? Uh, Sanja ya. Sanja dulu. Sanja dulu ya. Our nggak apa-apa. Ini tiga, cuma walaupun panjang tapi cuma tiga kalimat sebenarnya. 4 ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti yang ini nanti kita akan bareng-bareng. Oh ya ini barengan sama Didi aja ya. Sampai sama Didi ya. Dua kalimat, dua kalimat gitu ya. Biar adil ya. Oke, kita mulai dari Sanza dulu ya. Judulnya Mas Bakti baca ya. Our permanent teeth. Artinya apa? Bacanya dari belakang. Gigi permanen. Gitu ya. Ingat ya, kalau seperti ini menerjemahkannya dari belah dari belakang karena bahasa Inggris kepala kepalanya itu di di belakang. Our permanent teeth gigi permanen kita, bukan kita permanen gigi tapi gigi permanen kita, gitu ya. Oke. Okay. Coba ya, Sandra dulu ya. Coba Sandra. The first dibaca dulu ya sampai dua dua kalimat ini dibaca dulu Sandra. Uh, sampai sini, dia sanza. Nah, sampai sini, sanza ya, dibaca dulu ya. Sampai 21 ini, coba yuk. The first, the first 28, permanent teeth come when we are between 6 and 13. Oke, okay, terus the final. Four Molars. Molars, okay. Are wisdom. Okay, hmm. and wisdom teeth. Yeah. Wisdom, wisdom teeth. teeth. Sorry. Usually. When, usually. Usually. Come when we are between eh 16 and 21. Oke, okay, bagus, Sanza ya. Nah, Oke, okay, bagus ya. 16, bukan 60 ya. Tapi 16 okay. karena dia belasan. 60 itu artinya 60 nanti ya. Oke, okay, bagus ya. Ade -ade, ya Coba perhatikan ini ya. Coba diterjemahkan dulu, Sanza. Nanti Mas Bakti terangkan. Didi perhatikan ya. Sama Rafid juga. Rafid walaupun sudah perhatikan juga. Nanti kan bisa belajar juga ya. Oke, okay. the first. Coba, Sanza, yuk. Sampai sini, yuk. Tapi sini dulu, sampai tam dulu ya. Baik. Terjemahkan dari belakang saja. Ingat, kepalanya tuh di belakang kalau dalam bahasa Inggris. Gigi, gigi permanen, 20, per 28 kita, 28. awal kita, pertama kita, gitu ya. Pertama. Gak ada ditanya ya. Coba-coba yuk. Saja dulu gimana ya. Saja dulu. Gigi permanen. 28, eh gigi permanen pertama 28. delapan nah, oke okay, boleh. Gigi permanen uh, gigi permanen pertama yang berjumlah 20 28. delapan okay, ada kalau dalam bahasa Indonesia diperbantukan ya. Yang apa? Yang berjumlah gitu ya. Gigi permanen yang berjumlah 28, uh, 28 pertama kita itu kam artinya apa? datang datang. Kira-kira kalau gigi itu datang atau muncul? Muncul. Muncul ya. Nah, adik-adik ya, artinya walaupun kam itu di kamus datang, tapi kalau dalam bahasa Indonesia nggak cocok kalau pakai datang karena gigi itu kan nggak diantrin ya. Gigi kan bukan bukan apa? Bukan bukan barang kiriman ya. Jadi nggak bisa datang, tapi mun muncul ya. Oke, gigi pertama kita yang jumlah 28 Permanen itu muncul, when, ketika, ketika, ketika, kita, we are, ketika kita, Pimpin tadi apa? Di antara, usia, usia 6 dan 13 tahun. Nah, berarti di antara usia 6 6 hmm. sampai tiga tahun, berarti adik-adik di sini, kalau umur kalian masih masih ini sekitar 13 tahunan atau masih masih bahkan di bawah 13 tahun, kemungkinan kalian nanti akan tanggal giginya. Nah, jadi siap-siap aja. Hmm. Kalau mulai mulai goyang gitu bilang ke orang tuanya ya. Jadi supaya supaya persiapan nyabut. Gitu ya. entah ke dokter gigi atau dicabut sendiri juga boleh <laughs> kalau kalian berani. Ya. Soalnya dulu Mas Bakti waktu kecil tuh dicabut sendiri. Ya. Jadi nunggu nunggu apa? Nggak usah nunggu ke dokter. Uh, Oke, okay. berarti intinya di usia 6-13 tahun. 13 tahun. Nah, the final for molar. Nah, adek adik molar itu adalah jenis gigi, gigi. Ya, itu loh, gigi yang di samping itu loh, samping bagian depan. Uh, mana ya yang ini, loh, dek? Nah, bagian sini, loh, nah, yang ini ya kelihatan kursornya Mas Bakti nggak? Nah yang sini loh ya, yang di samping itu ya, itu namanya moh molar, ya molar. Nah itu gigi situ, ya itu jenis gigi ya. Molar itu jenis gigi, gigi bagian yang samping sama ada kata ini wisdom wisdom teeth. Wisdom teeth itu gigi yang ini ya, gigi yang baru muncul awal, ya. Gigi yang awal tuh baru muncul, sebentar ya. rasa Bakti lihat dulu, biar nggak kalian nggak uh, paham ininya. Nah, adik-adik, kalian ini nggak apa? Waktu dulu waktu masih kecil, gigi kalian pernah ini nggak apa? Munculnya itu apa di agak di samping atau nggak nggak te tempatnya itu nggak jelas gitu? Ya nggak, dulu pernah kan ya? Kemudian, atas, nah itu namanya wisdom. Wisdom teeth atau gigi yang baru baru muncul itu loh. Jadi yang kalau uh, kalian pertama yang sakit gigi itu ya, yang giginya mau apa mau muncul itu, yang di sebelahnya gigi lama. Nah gigi yang kecil itu yang mau muncul itu namanya wisdom wisdom teeth. Nah, jadi kalau kalian gigi yang kecil itu yang apa yang buat sakit gigi itu yang mau muncul itu namanya wisdom teeth. Nah itu adik-adik muncul ya. Coba nih usually Usually come. come when we are between 16 and 21. Nah, wisdom teeth ada ade atau gigi molar ya, molar tadi, gigi yang samping tadi sama gigi yang baru muncul tadi, biasanya muncul ketika we are between 16 and 21. Artinya apa? Coba, Sandra ya, kita. Mulai dari the final itu ya, Mister? Ya. Nah, ini loh, dari sini aja. Oke, okay, dari depan aja yuk. Oke, okay, the final for molar. Atau gigi 4 molar gitu ya. 4, 4, 4 gigi molar depan gitu aja. 4, coba diterjemahkannya. 4 gigi mo, molar gitu aja. 4 gigi molar dan gigi yang baru mun muncul muncul biasanya muncul ketika kita berusia di antara berusia ya 16 dan eh 16 dan 21. Oke, berarti walaupun kalian nanti sudah besar, kalian itu kemungkinan gigi itu masih bisa muncul. Ya, dulu teman Mas Bakti itu walaupun kuliah S1, sudah sudah kuliah tapi giginya masih masih muncul, bisa aja gitu loh, karena gigi itu ya aktif. Ya, gigi itu aktif. Kalau gigi kalian belum tanggal, intinya masih aktif. Orang itu beda-beda. Makanya, kalian kalau nanti, kalau giginya tanggal atau apa, itu cepet-cepet bilang ke ibunya ya, atau giginya muncul ke uh, di sampingnya, cepat bilang orang tua kalian. Entah ibu, entah bapak kalian, yang jelas harus di harus dini. Di apalagi kalau nanti, kalau apa, kalau kalian usianya sudah besar, nah, soalnya nanti tambah sakit. Nah, karena kalau semakin besar itu semakin sakit. Oke. Okay. Oke, okay, bagusan saya. Coba sekarang kita ke Didi dulu ya. Didi, halo. Iya, mister. Oke. Okay. Not, coba. Not everyone get wisdom teeth. Artinya apa? Hmm. Not Not, admit. not tidak. Ya, terus artinya bagaimana coba uh, not every. everyone. Everyone itu artinya apa, Adik-adik? Ada yang tahu enggak everyone itu artinya apa? Bantu Didi nih. Semua orang. Semua orang. Berarti kalau not everyone artinya apa, Didi? Tidak semua orang. Nah, tidak semua orang get wisdom teeth artinya apa? Uh, get with the wisdom teeth uh, Tidak ya, semua orang Itu kan mendapat ya, Berarti apa? Tidak semua orang Orang mendapat gigi Wisdom teeth itu apa tadi? Gigi yang baru Moon muncul gigi, yang gigi yang tambahan, muncul. boleh gigi, gigi tambahan, tambahan juga boleh ya, artinya gigi tambahan. Jadi ketika kalian besar, kalian tuh bisa dapat gigi tambahan. Jadi kayak muncul lagi gitu, bisa. Makanya ada orang yang sampai gingsul Gingsul itu tanda bahwa dia itu ketika masih masih dewasa itu tambah gigi baru. Wisdom tips ya. Coba, tidak semua orang mendapat gigi tambah tambahan. tambahan. Nah ada nggak teman-teman kalian mungkin ya yang apa sudah besar tapi masih masih sakit gigi itu berarti mendapatkan gigi tambah-tambahan. Jadi, tidak semua orang. Jadi, Didi, Rafid, Sama Sanja, Sama Mas Bakti bisa tidak menga, mengalami. Tapi, teman kalian mungkin ada yang menga, mengalami. Jadi, jadi tidak semuanya. Not every, not everyone. Ya. Coba yuk, lanjut. Uh, do, do you know if your parents... Apa Ayo, uh, Didi masa keno, udah belajar bahasa Inggris lama, eh? masa keno? Do you, do you know? Nah, do you know? If your parents, yeah. artinya apakah Anda tahu jika Anda? Jika, masa jika Anda? Jika? Eh? Jika orang tua Anda? eh Jika orang tua? Orang tuamu, hmm. jangan ada orang, orang tuamu memil, mengalami, Mem, mengalami. mengalami itu. gitu aja. Ini nanti Mem, Mas Berti ajarkan ini ya. Apakah kamu tahu, apa atau tahukah kamu, boleh, kalau orang tua kalian kemungkinan mengalami hal-hal itu. Jadi mungkin teman-teman kalian, sorry, teman-teman maaf. Bukan cuma teman aja ya, orang tua kalian kemungkinan ketika sudah besar itu masih mendapatkan apa? Mendapatkan gigi tambah. Tambahan gigi tambah. itu bisa aja, jadi usia udah, udah besar dapat gigi baru itu. Iya, ada gigi susu yang belum. Oh belum, okay. makanya tadi coba dilihat ini ya pas baca gigi susu tadi usia 6 bulan sampai tiga tiga tahun. tahun. Kalau mungkin belum tanggal berarti kemungkinan nanti akan sering sering muncul nah, karena gigi betul. permanen muncul di usia 6 sampai tiga nah, belas. Kalau adik-adik Didi, Rafid sama saja usianya masih sekitar itu kemungkinan kalian akan akan ini akan tanggal giginya. Jadi kalian tuh pokoknya kalau ada gigi yang goyang atau ada gigi yang tumbuh lagi cepat diri tahu orang orang Tuh, tua kan. kalian ya, cepat dikasih tahu aja. Nanti kalau giginya nggak sakit ya nggak usah dicabut, biarin aja nanti akan akan ini sendiri, akan copot sendiri. sendiri, copot sendiri. Tapi kalau kalian memang merasa sakit apa kalau giginya itu tumbuhnya itu di tempat yang apa yang enggak agak sakit, maka saran Mas Bakti cepat bilang ke orang orang Tuh, tua kan. supaya dicabut. Nanti takutnya kalian ah, ini apa sak, apa merasa kesakitan ya. Karena nggak semua nggak semua gigi itu apa sakit semua ya ada yang ada yang nggak sakit ada yang nggak makanya pokoknya kalau apa-apa tuh bilang ke orang tua aja ya oke nah gini ya teman-teman ya oke berarti Sanza sama Didi gambarnya mana B atau C apa Mister gambarnya tadi ya yang permanen tit Sanza sama Didi itu yang A atau yang C yang C oke kalau Sanja, apa tadi jawabannya? A. A, oke okay, ya. A. Oke, okay, kalau Didi yang mana? Yang C. C. Nah, Didi jawabannya yang A ya, Didi ya? Oh, iya. C ini nanti jenis-jenis gigi. Nah, teman-teman. Jenis-jenis -teman, oh, gigi. Ya. Nah, untuk besok ya. Besok kita bahas ini ya. Nanti ada, ada gigi taring, ada gigi rahang, apa-apa. Itu nanti akan dibahas besok ya. Nanti kita, besok masuk aja ya. Nanti siapa tahu Pak juga ikut masuk, uh, ingat ada adek -ade, kita bulan puasa, artinya nanti hari kita di akhir bulan puasa ya, artinya besok itu pertemuan terakhir, habis itu nanti libur dulu lebaran setelah lebaran kita belajar lagi gitu ya, jadi pokoknya minggu ini minggu terakhir jadi nanti minggu depan libur dulu gak apa-apa, lebaran, habis itu dua minggu lagi mulai belajar lagi gitu ya Oke gitu ya, ada, ada, ya. ada pertanyaan? Pak Didi, Rafid, sama Sanjar? Ada pertanyaan? Enggak. Enggak ada ya? Oke, kalau gitu Mas Bakti tutup dulu ya pertemuan hari ini. Nah, untuk besok kita nanti bahas ini, sama nanti kita lanjut bahas ini ya. Nanti uh, bahas yang tadi, yang apa, yang kapan, yang apa, yang harusnya uh, dia bukan child, tapi jadinya child, children. Mouse jadi mice. Nanti kita bahas ini lagi ya. Oke, okay. adik-adik seperti itu aja. Kita, Mas Bakti, tutup ya. Kuasanya dijaga. Jangan sampai batal, tinggal beberapa hari lagi ya, e, sampai ketemu besok. Ya, Mas Bakti, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Mas Bakti, izin ini ya, berarti ya.